Aja kan kali kenapa itu bre? Di mata. kita sama bapaknya nih, strike, strike, strike, strike. itu ternyata makin guys Nah, Untuk info yang mau kesini boleh di sesi nomor WA-nya, berbagiannya, dan di warungnya. Ini istri bang Kodir, nah, ini istrinya nih. Bang Kodir nih, bikin kopi. Bagi, bikin kopi. Nah, itu Bang Kodir. <laughs> Oke, okay, kita ngopi dulu lah sambil nungguin Bang Junfan sama. Fun Mall ya, kita ngopi dulu. Oke, tuh bro, orangnya, tawanya udah di sini. Parkir di mana bro? Oh, oh sencara sencaranya. Nah, ini nih, bro, jadi ternyata dia udah parkirnya di sebelah kanan tadi bro. Gue nungguin di gugup, tawanya di, di jalan. Gue Oke, jadi ini kita bakal kolem lagi, konker ya, kita di apa namanya? murah baru bener, bener ada keseruannya hari ini Jangan lupa dukung nih Channel Jawa Nogiri Channel Raman ini, Jun Fan nah, Mulya Jun Fan Mulia. -Mulia. Eh, Mulia. <tuk> <Jun> Wan... <Mati. tuk> Mulia, Channel Fan Mulia, oh. Kita bakal collab lagi Oke lanjut aja Kita langsung ke bagannya Nah di sana ada pintu masuknya Kita langsung jalankan Hai dari 8. Iya berangkat setengah tujuh sampai ya, sini ada ini kalau awam udah bro banget. Oh, ini bapaknya ini jalan. Nah, bro, ini udah nyampe spot kita bakal pasang gitu, mudah-mudahan gitu. alam. Sudah, gitu terus, Lanjut. Oh, suhunya lagi ngerakit. Ngerakit apa, Bu? Ngerakit <tik> <tik> <tik> peralatan tempur. Nyutrek mulai itu Apa tuh? Waduh. Oke, kita coba di kaki-kaki bagian ini. <SILENGALAN> Wih, krek, krek, krek, krek, krek. Wih, di kerong-kerong. Selamat, selamat kerong-kerong. <SILENGALAN> Oke bro nih kita dibawain betul sama ini ibu ibu satu ini yang cantik banget nih sama bapaknya nih waduh luar biasa ini ikan keeper atau kita kita Am, <laughs> ambil apa sih ikan ketsang hijau <laughs> luar biasa kita makan dulu lah makan siap. sebelum ikannya menafsu makan kita udah menafsu, bro lapar <laughs> jadi untuk ekstra tenaga dulu kita isi baterai. No, ala kadarnya no. menu luar biasa. Awakeun. Oke, okay, Bre, kita pakai udang mati nih, Langsung kita lempar aja. Udah umpan murah meriah. Inilah. Sonolah. kenapa itu bre? Aduh. Uidih, mantap. Orang mau pulang dia ada streak. <tuh. tuh. tuh. tuh>. Oh, jangan apa. oh tempatnya disitu berarti di dari tadi. Oh. saya pengen lihat sensasinya narik ikan ini yang ditutup-tutup dari dia enggak biasa, enggak Terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, itu terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, lomba-lomba Wah wow. waaah wow, kan bapaknya udah udah udah, udah. pakai itu apa namanya korang-korang saya itu iya tapi ntar itu... nggak sih udah diangkat udah itu mah bener kuat kuat-kuat sini ya Enggak, kalau juga aku oh, karena papter Kiranya Akhirnya enggak kuat. Ini sebenarnya kuat enggak sih? Hmm? Aduh. Kok putus ya? Bang, enggak. Bangnya apa? Nah, nah, nah, sangat. Nah, nah. Diem ya. Nah. Aduh, pinggirin, pinggirin, pinggirin. Ah, jangan kasih kepalanya. Badan aja. Terus santai. Tahu dia. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jatah tim guys. Uy, Uy. Wih, sembilan. Oh, kemana ini? Udah bisa. Itu udah. Ternyata udah. Channel yang dapat oh. sih tadi. Oh. Oh, Kalau nggak hmm. dicanggut begitu nggak tangkapnya. Iya. Wah, uh. luar biasa, Bro. Ikan beneran ya, Bro? Hah? Eh? Ikan beneran bukan tipu-tipu? Enggak tahu kali ya. Wah, <laughs> Bro. Oh, udah. Sip. Nah. Gue sambil, sambil oh, no, rapi-rapi lempar-lempar. Saya. Ono oh, masih banyak. Sekarang masih banyak <laughs> Dan dulu bawa orang. Oh. Aku oh, nggak bawa Jorannya pasah. Oh, joran beres. Oh. <laughs> Oke, bro. Jadi video kali ini sampai di sini dulu. Jangan, apa, jangan lupa di komen. Selanjutnya waktu, mudah-mudahan di lain waktu lebih gokil lagi. Trek jangan lupa kunjungi Pan Mulia. Dan Yunvan Mancing Oke okay, Dalam satu hobi